Sebenarnya acuan apa sih data itu disebut clean? Sebenarnya kita balik lagi ke bisnis sih. Hmm. Acuannya tuh gimana dari bisnis nih? Oh dari bisnis itu mensyaratkan data itu harus valid dan complete gitu. Nah valid dan complete tersebut ya kita coba penuhi dengan salah satunya ya tadi sih. Halo selamat malam semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Selamat datang di Talks On by kelas data ikra Saya Endian Rahmanda, uh, Chief Operating Officer dari ikra Malam ini akan jadi host untuk Talks On keempat-empat uh, Kolaborasi antara ikra dan BERI yang, yang punya judul Pemanfaatan Data Internal dan Eksternal bagi penyediaan rekomendasi potensi debitur uh, Sebelumnya, sebelum kita mulai Mungkin saya mau mengucapkan uh, terima kasih Dan semoga semua yang hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat Dan juga uh, keluarga, kerabat, dan teman-teman dekatnya Semua dalam keadaan yang sehat Kalau ada yang dalam keadaan kurang sehat Semoga cepat diberi kesehatannya kembali Oke okay. Sebelum kita mulai, malam ini mungkin saya mau info sedikit tentang Ikrar, buat yang belum tahu. Ya jadi ikra adalah perusahaan yang fokusnya di teknologi and talent development, gitu. Areanya pastinya di data business innovation, dan kita mencoba untuk menjadi solusi ya, terhadap permasalahan-permasalahan yang, di, yang dihadapi oleh enterprise ataupun individu profesional. Nah, Ikhra punya banyak program, salah satunya itu kelas data. Nah, kelas data ini adalah program Ikrar yang uh, memberikan berbagai kelas belajar data ya, uh, yang terbuka untuk publik sesuai dengan tagline kami, hashtag analytics for everyone. Jadi programnya macam-macam, uh, Di antaranya yang kita uh, jalani sekarang ini, talks on, hands on, uh, class on, ada juga data MBA, dan lain-lain. Kalau pengen tahu lebih lengkapnya bisa kunjung website kami di wwwikracom slash kelas itu di situ uh, infonya lengkap deh pokoknya tentang kelas data ikra jadi nunggu uh, di ikracom slash kelas selain kelas data ikra juga punya program namanya solver society nah, kalau solver society ini dia uh, modelnya programnya membership jadi enam bulan ikut membershipnya ikra nah itu nanti belajarnya fokusnya di pengembangan critical thinking, juga di problem solving, solving tapi basisnya tetap pakai data. gitu nah, Cara ngerjainnya belajarnya gimana itu dengan ngerjain project. Jadi nanti ada mentornya dan ada komunitasnya. Jadi by concept, software society itu pengen mempertemukan antara subject matter expert uh, yang jadi mentornya nanti, dan juga data enthusiast, yaitu teman-teman yang nanti mau ikutan. Mereka kita temuin, terus mereka ngerjain Project social issue di Indonesia. gitu. Jadi macam-macam dulu temanya sempat uh, tentang healthcare, tentang supply chain, tentang agriculture, dan macam-macam. Informasi lebih lanjut kalau tentang Solver Society, bisa kunjungi di ikra.com solver hyphen ataupun strip society. ikra.com slash eh, ikra solver strip society atau kalau tertarik langsung hubungi emailnya juga bisa di solversociety@ikra.com. solversociety@ikra.com. Nah, malam ini kita acaranya kan gabung sama uh, atau joinan partnership sama BRI, Bang BRI. Saya rasa semua orang udah tahu ya. Bang BRI itu uh, salah satu bank terbesar lah di Indonesia. Bank terbesar malah di Indonesia dari sisi jumlah yang nasabahnya. BRI itu dulu didirikan di Ruwokerto di Jawa Tengah, oleh Pak Raden B.I. Arya Pirat Maja. Waktu itu tahun 1895, 16 Desember 1895. Uh, jadi, udah punya pengalaman lebih dari 120 tahun ya guys, luar biasa banget. Uh, motonya sekarang itu, reaching new height, spreading new opportunities. Nah, ini uh, moto yang merefleksikan langkah strategis BRI saat ini dalam upayanya pengen mendayagunakan kapabilitas layanan teknologi informasi dan komunikasi terkini, sehingga membuka berbagai peluang bagi BRI untuk menjangkau lebih banyak nasabah, meningkatkan kualitas pelayanan, dan tentunya terus berinovasi menghadirkan produk dan layanan baru dalam rangka memenuhi kebutuhan perbankan dan keuangan nasabah dari semua kalangan, baik itu yang di kota atau hingga seluruh pelosok Indonesia. Nah, kalau mau tahu infonya lebih lanjut, bisa kunjungi situs resminya BRI di https www.bri.co.id untuk mengetahui lebih lanjut tentang BRI. Di BRI itu ada satu tim atau divisi yang namanya Enterprise Data Management atau EDM disingkatnya. Nah, salah satu tugas dari divisi EDM ini adalah mengelola infrastruktur data dengan benar, dan tidak terpisah-pisah, jadi tidak silo. Nah, pengelolaan datanya harus dilakukan dengan benar, sehingga proses akuisisi, penyimpanan, pengolahan sampai penyajiannya itu bisa dikelola di satu tempat. Gitu. Nah, kita malam ini, keberuntungan kedatangan uh, salah satu orang yang berperan penting nih di media MBR-nya tersebut. Gitu. Nah, spesial di bulan Juli sampai awal Agustus ini, Ikrak kolaborasi sama BRI, temanya, kolaborasinya temanya data science in BRI. Nah, toksan yang malam ini yang tepat judulnya Pemanfaatan Data Internal dan Eksternal Bagi Penyediaan Rekomendasi Potensi Debitur. Jadi, sedikit preview tentang apa yang dibicarakan, pandemi COVID-19 ini kan tentunya bikin banyak banget berubah ya, banyak banget disrupsi di seluruh industri lah, tak terkecuali juga di BRI. Nah, peranan BRI ini, salah satunya adalah sebagai agent of development, yaitu pengen membantu pemerintah dalam menyediakan akses perbankan ke seluruh Indonesia. Salah satu strategi BRI, untuk memanfaatkan datanya secara optimal, yang dikolaborasikan dengan inisiatif bisnis, itu tujuannya untuk meningkatkan jumlah penyaluran pinjaman, namun terfokus kepada nasabah yang potensial, jadi lebih targeted, lebih efektif. Nah. Kira-kira gimana cara BRI uh, mampu meningkatkan jumlah penyaluran kreditnya, tapi pengelolaan risikonya juga lebih ketat. Nah malam ini kita akan bahas itu, kita akan kupas uh, habis tentang ya, itu. Malam ini kita ditemani sama Mas Yugi Aprianto uh, sebagai data engineer di BRI. Mas Yugi ini uh, lulusan komputer, uh, lulusan uh, dari Universitas Komputer Indonesia. Jurusannya di Information Technology, uh, tahun 2015, uh, sebagai staf di PT Surya Usaha Mandiri, lalu karirnya Mas Yugi terus berkembang, sehingga menjadi data analis, lalu akhirnya menjadi data engineer di BRI sekarang. Nah, langsung aja kita panggil. Uh, mas Yugi, apa kabar, Mas? Halo, Mas. Baik, Mas. Baik, uh, ya. Di mana nih, Mas, sekarang lokasi, Mas? Sekarang lagi di rumah Mas, kebetulan lagi WFH, WFA, Mas di WFA, Oh iya, WF. kalau jam 7, udah, udah ini Mas harusnya udah istirahat. Jangan WFH, oh, iya Mas, <laughs> betul Udah istirahat sih. Kita, Bukan kita, kita, lagi, kita, ya. kita manggung lah ya. Kita manggung malam ini. Oke, okay, thank you banget, Mas Yugi, Ya, udah join. Uh, mudah-mudahan, uh, Mas Yugi dan semua yang hadir di sini bisa enjoy talkshow malam ini. Tapi sebelumnya, eh. Uh, kita mulai. Saya mau informasikan beberapa hal tentang uh, beberapa ground rules, saya, yang perlu mungkin peserta bisa ikuti, eh bisa uh, uh, uh, uh, cermati supaya nanti jalannya acara juga enak. Yang satu sesi toxin berjalan, peserta uh, diharapkan dalam keadaan mute dan videonya mati. Gitu. Uh, dan yang kedua. Uh, dimohon seluruh peserta menggunakan nama Zoom yang sesuai atau terdaftar di Goers ya, biar kita pendataannya juga enak. Yang ketiga, peserta yang mengikuti sesi Toxon hingga selesai, nanti punya kesempatan menang voucher, akses sit-in data fellowship, senilai ratus ribu untuk dua orang uh, penonton yang beruntung. Pemenang voucher sit-in data fellowship, ini nanti akan diumumkan hari Jumat tanggal 30 Juli jam 8 di Instagram at Voucher free access, sit-in data fellowship, dan e-certificate hanya nanti akan diserahkan kepada peserta yang menghadiri dan mengisi feedback di akhir acara. Jadi, nanti jangan kemana-mana sampai akhir acara uh, supaya dapat uh, kesempatan uh, free access sit in dan e-certificate-nya. Ya. Uh, buat yang pengen posting-posting, biar makin seru acaranya, jangan lupa uh, tag dan mention ikra underscore ID dan kelas data underscore ikra. <tuh> dan juga add bri serta sertakan caption kesan uh, kamu yang uh, mengikuti tentang ini ya dokter malam ini Nah uh, seluruh peserta nanti diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan uh, ke Mas Yugi jangan ke saya ya, saya moderator aja uh, bisa langsung ke akun ikrak yang ada di Zoom uh, ikrak Indonesia melalui Zoom chat private nah nanti uh, akan dijawab pada saat sesi Q&A Nanti saya akan pilih pertanyaannya yang menarik Dan waktunya cukup Nanti saya coba uh, uh, per, ditanyain semua Kalau bisa kalau cukup Dan tentunya harus relevan ya Nah pertanyaannya nanti akan saya tampung Tapi nanti kalau bisa pertanyaan yang sopan-sopan ya Jangan jangan yang aneh-aneh Ataupun yang di luar topik Karena nanti akan saya moderasi juga Oke itu aja uh, peraturannya <tuh> uh, Sekali lagi Uh, mau, remind, mau remind, jangan sampai. Uh, jangan kemana-mana, begitu udah selesai. Uh, ikuti sampai akhir, karena nanti uh, dapat kesempatan untuk voucher sit in senilai rp 300000 untuk dua pemenang, uh, dan juga untuk e vouchernya jadi nanti isi feedback form dulu ya, biar kita juga bisa evaluasi terus biar acara token makin seru. Oke, okay, kita langsung aja uh, yang udah ditunggu-tunggu, Mas Yogi. Uh, Mikrofon dan video saya serahkan. Baik, Mas Endian. Terima kasih uh, untuk sambutannya, Mas. Uh, sebelumnya, terima kasih banyak buat Mas Endian dan teman-teman Ikra yang sudah menyelenggarakan acara ini. Mungkin uh, untuk mempersingat waktu, uh, saya coba izin share screen dulu. Uh, sudah terlihat ya mas uh, share screen-nya. Sudah mas. Uh, baik. Okay. Uh, selamat malam teman-teman semua yang sudah bergabung. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Uh, hari ini saya di acara Tax on IKRA BRI ini ingin sharing uh, mengenai pemanfaatan data uh, internal dan eksternal untuk penyediaan uh, rekomendasi potensial itu. Jadi uh, Desember 2019 ini seluruh dunia menghadapi ancaman baru ya pandemi baru yang dikenal dengan COVID. Uh, berbagai jenis kebijakan lockdown dilakukan sejak bulan Februari 2020 di berbagai negara yang memberikan banyak implikasi pada masyarakat. Dampak pandemi COVID pada ekonomi tidak disebabkan oleh virus sebenarnya, tetapi kebijakan pemerintah melakukan lockdown untuk melawan virus itu sendiri. Jadi, ini efek pandemi COVID yang, apakah efek pandemi ini pengaruh perbankan? Saya ambil contoh dari artikel, ternyata efek eh, pandemik ini cukup mempengaruhi dari sisi kinerja perbankan nasional. Ini contoh eh, di artikel pertama dijelaskan, pertumbuhan kredit perbankan secara YOY itu mengalami penurunan, dan puncak penurunan tersebut itu ada pada bulan September 2020. Jadi eh, sebagai informasi tambahan saja, eh, salah satu bisnis bank untuk mendapatkan laba adalah salah satunya menyalurkan pinjaman. Dan jika sisi bisnis pinjaman ini mengalami penurunan, maka laba bank tersebut mengalami penurunan juga. Lalu saya coba baca lagi artikel yang kedua. Pada artikel yang kedua ini juga dijelaskan bahwa OJK mencatat sampai Agustus 2020 pertumbuhan kredit masih negatif 1,69%. Jadi, kelompok bank swasta mengalami pertumbuhan negatif 3,83 persen dan bank BUMN mengalami pertumbuhan negatif sebesar 0,88 persen. Lalu, pada artikel ketiga ini juga dijelaskan bahwa pertumbuhan kredit bank turun ke titik terendah pada tahun 2020. Nah, pertama Pertanyaannya apakah efek pandemi COVID ini mempengaruhi BRI? Jawabannya adalah iya. Seperti pada umumnya perbankan di Indonesia, BRI pun terkena dampak dari pandemi ini. Salah satu yang terdampak adalah dari sisi pinjaman. Jadi dari sisi kinerja pinjaman pada tahun 2020, kinerja pinjaman mengalami penurunan. Lalu, eh, salah satu penyebab kinerja pinjaman kita menurun adalah eh, banyak nasabah yang membatalkan proses pinjamannya. Sebenarnya ini eh, disebabkan oleh kegagalan rencana nasabah tersebut untuk memperluas usahanya, sehingga membatalkan proses pinjamannya. Lalu, eh, yang ketiga, kenapa... Eh, Produktivitas tenaga pemasar pun menurun. Ini uh, salah satu efek dari pandemi juga. Jadi dikarenakan tenaga pemasar sulit mencari nasabah baru karena adanya kebijakan lockdown di berbagai daerah di Indonesia sehingga uh, para tenaga pemasar ini kesulitan dalam uh, mencari nasabah baru. Lalu dari... Sisi kualitas pinjaman eh, menurun di mana banyak nasabah yang sebelumnya lancar menjadi macet. Jadi ini diakibatkan karena usaha yang dimiliki nasabah tersebut tidak berjalan dengan normal seperti biasanya. Jadi eh, mungkin yang biasanya normal sekarang mungkin karena ada kebijakan lockdown, eh, usaha mereka tidak berjalan seperti biasanya. Lalu, eh, salah satu fungsi khusus dari, dari bank adalah eh, agent of development, yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi di suatu negara. Jadi, eh, BRI ini mendapatkan amanah untuk menyalurkan dana bantuan sosial. Salah satu dari bantuan sosial tersebut adalah eh, program BPOM mungkin salah satu contohnya bantuan produktif usaha mikro. Jadi karena BRI memiliki akses ke penjuru Indonesia, sehingga diharapkan dengan adanya akses ke seluruh penjuru Indonesia ini mampu menggerakkan perekonomian Indonesia secara efektif. Karena mampu menjangkau sampai ke penjuru Indonesia tersebut. Pada proses penyaluran bantuan, pemerintah tersebut, kita tidak berhenti menyalurkan kredit usaha rakyat juga. Tujuannya adalah memastikan bahwa nasabah-nasabah e, yang membutuhkan akses terhadap pembiayaan masih bisa terfasilitasi oleh kita. Itu. Nah. E, jadi, pada slide sebelumnya telah dijelaskan bahwa di era pandemi, pemerintah hadir melalui BRI menyalurkan dana bantuan sosial dan mengoptimalkan penyaluran pinjaman. Nah, bagaimana sih BRI menjawab tantangan di era pandemi ini? Salah satunya yang kita manfaatkan adalah data internal, di mana data tersebut kita lakukan proses pengolahan dan menghasilkan rekomendasi. Nah, dari hasil analitik tersebut, untuk meningkatkan akurasi, kita menggunakan salah satu uh, eksternal data. Jadi, yang kita gunakan adalah data dari API Google Maps. Jadi, dari data API Google Maps tersebut, terdapat informasi alamat secara lengkap, sehingga data tersebut bisa meningkatkan akurasi dan proses penyaluran pinjaman tepat sasaran dengan biaya yang seminimal mungkin. Nah, eh, sebagai informasi aja, eh, BRI itu sebenarnya fokusnya kepada UMKM. Kenapa BRI fokus kepada UMKM? Karena dengan BRI fokus ke UMKM, kita bisa menggerakkan industri eh, kecil terlihat pada gambar tersebut bahwa sebenarnya uh, usaha di Indonesia itu sebagian besar itu 98 persennya kategori mikro. Sisanya merupakan uh, usaha kecil, menengah, dan hanya sedikit uh, 0,1 persen itu yang usahanya besar. Jadi uh, kita ambil uh, usaha selama mikro, Kriteria dari usaha mikro, salah satunya adalah memiliki karyawan kurang dari 4 orang, aset kekayaan bersih hingga 50 juta, omset penjualan tahunan hingga 300 juta. Jadi harapannya kita banyak menggerakkan banyak industri, karena mayoritas di Indonesia adalah usaha UMKM. Nah... Bagaimana data bisa membantu BRI dalam menggerakkan ekonomi? Nah, yang kita bangun adalah sistem pipeline pinjaman. Jadi eh, pipeline itu sistem pipeline besar, jadi pipa besar yang membawa sumber daya dari satu lokasi ke lokasi lain. Jadi eh, mungkin kita biasanya mendengar pipa atau pipeline dalam konteks eh, minyak atau gas alam. Jadi uh, pipeline tersebut secara cepat dan efisien untuk memindahkan bahan dalam jumlah besar dari satu titik ke titik lain. Jadi uh, pipeline minyak gas itu biasanya ada di pinggir pantai, dia tuh ada proses pengambilan minyaknya, lalu dikilang minyak tersebut, lalu disalurkan ke daerah-daerah. Uh, nah data pipeline beroperasi prinsipnya sebenarnya sama kayak uh, pipeline gas tersebut jadi uh, data pipeline uh, mengoptimalisasikan ekstraksi data transformasi validasi dan kombinasi lalu digunakan untuk analisi, analisis dan memindahkan data dalam jumlah besar ke satu titik ke titik lainnya jadi uh, analoginya seperti pipa gas tadi pertama kita kumpulkan data tersebut, kita ingest datanya, dikumpulkan di satu tempat, lalu kita proses data tersebut, setelah kita proses, kita modeling, nah setelah dapat data yang benar-benar bersih dan berkualitas, kita uh, setorkan data tersebut ke aplikasi uh, Brispot. Jadi, sekedar informasi, aplikasi Brispot ini adalah aplikasi uh, untuk memprakarsai sebuah pinjaman yang digunakan oleh tenaga pemasar, nah, data apa saja sih sumber yang digunakan? Pertama, kita kumpulkan data, data simpanan nasabah tersebut. Berapa sih saldonya gitu dari setiap nasabah-nasabah tersebut? terus profil nasabahnya, lalu uh, data pinjamannya. Jadi kita tarik uh, data historikal pinjaman nasabah tersebut, apakah nasabah tersebut uh, pada sebelum-sebelumnya itu lancar atau macet. Lalu kita ambil juga data demografi, kira-kira uh, usia berapa sih yang layak untuk di di, di, di, diberikan pinjaman, lalu dilakukan juga penarikan data transaksi nasabah tersebut. Jadi contohnya satu bulan itu berapa kali sih transaksi dari nasabah tersebut, nominalnya berapa, volumenya berapa sih transaksi tersebut. Nah, lalu dalam proses pengolahan datanya Uh, selain saya sebagai data engineer ada juga dari peran dari data scientist dan analis. Nah, nah jadi peran saya data engineer pertama uh, kita kumpulkan uh, sumber data yang tersebut kita kumpulkan kita ingest data tersebut ke uh, data lake. Jadi kita dari beberapa aplikasi yang ada kita kumpulkan data tersebut dan di, ditampung di sebuah tabel di data lake. Nah, dari e, tampungan data tersebut kita persiapkan dataset-datasetnya untuk digunakan oleh data scientist sebagai bahan baku modeling. Nah, setelah modeling itu selesai e, mengeluarkan data-data nasabah potensial, lalu kita proses kembali untuk diserahkan ke database briskot untuk disebarkan kepada tenaga pemasar. Nah, tadi dari data saintis sudah diolah dan kita terima data nasabah-nasabah potensialnya, kita cek data tersebut, apakah data tersebut sudah keadaan lengkap atau masih Uh, perlu ada yang dilengkapi atau ada yang perlu di-cleansing. Setelah data tersebut lengkap dan bersih, kita masukkan ke sebuah tabel, lalu kita lakukan mapping. Nah, proses mapping ini itu uh, harus sesuai dengan ketentuan bisnis, di mana ada ketentuan bisnis yang uh, bahwa tenaga pemasar itu hanya boleh mengelola keloraan kelolaan kelurahannya saja, jadi misalkan tenaga pemasar itu hanya boleh mengelola kelurahan ABC. Nah, tenaga pemasar tersebut tidak boleh mengelola selain kelurahan ABC tersebut karena kelurahan yang lain itu wilayahnya tenaga pemasar yang lain. Proses mapping data nasabah tersebut terkadang belum bisa dilakukan, karena masih banyak data alamat yang tidak memiliki kelurahan dan masih banyak data yang kosmorti. Jadi, eh, masih banyak data alamat yang belum memiliki kelurahan karena eh, itu salah satu patokan kita untuk eh, memimpinkan nasabah sesuai dengan aturan bisnis. Nah, di sini kita memakai data eksternal yang tadi salah satunya adalah data dari API-nya Google Map. Jadi data alamat yang belum bersih, yang masih kurang lengkap, kita lengkapi dengan data alamat yang ada di Google API. Jadi kita kumpulkan dulu data alamat yang belum lengkap, lalu kita hit uh, long lat, uh, hit Google-Google API tersebut, Lalu hasil keguluran dari Google API tersebut uh, keluar dalam bentuk JSON file. Nah, dari JSON file itu kita parsing terlebih dahulu sesuai dengan uh, template dari uh, template kita yang, yang kita inginkan. Lalu kita ada proses matching juga. Jadi kita setelah proses ini dilakukan kita masih ada proses pelengkapan data juga dengan dataset-dataset lainnya. Salah satu dataset yang saya gunakan adalah dataset kode pos. Misalkan ada alamat yang belum memiliki kode pos. Nah, saya pakai dataset tersebut jadi dicari berdasarkan kelurahannya lalu mendapatkan kode posnya. Nah, setelah data tersebut seluruhnya komplit sudah bersih keseluruhannya baru kita setorkan ke aplikasinya Brispot jadi kita injek ke databasenya Brispot. Nah mungkin ini sebelum dan sesudahnya jadi sebelumnya itu tenaga pemasar itu harus mencari nasabah baru potensial jadi di rampaan Dembi ini, nasabah tenaga pemasar itu kesulitan dalam mencari nasabah baru potensial. Lalu setelah dapat data nasabah potensial tersebut, tenaga pemasar harus melakukan analisa data secara manual. Jadi dia harus cari histori transaksinya, dia harus cari histori pinjamannya, bagaimana, lalu baru dia menentukan nasabah yang layak untuk diberikan penyaluran pinjaman. Nah, sesudah adanya eh, plan pinjaman ini, tenaga pemasar itu mendapatkan eh, list nasabah potensial, hasil data yang sudah kita olah. Jadi, tenaga pemasar tinggal lebih terfokus untuk melakukan penawar pinjaman, dia bisa memfollow up-nya lewat teleponnya, emailnya, atau datang langsung ke tempat alamat nasabah tersebut. Jadi harapannya si tenaga pemasar ini dapat, dapat nasabah baru yang lebih banyak, sehingga meningkatkan kinerja pinjaman di BRI. Mungkin terakhir kesimpulannya, jadi di sini data engineer berperan di semua prosesnya. Mulai dari dikumpulkan hingga data disajikan. Jadi mulai data itu tadi kita cari, lalu kita ingest, lalu kita bersihkan hingga disajikan. Nah, proses pengalahan data jadi bersifat iteratif sehingga data engineer harus mampu beradaptasi sehubungan perubahan yang terjadi. Jadi, kita sesuai dengan uh, proses bisnis yang ada. Jadi, kalau misalkan proses bisnis yang ada itu berubah, kita harus berperan aktif untuk merubah uh, engine yang sudah kita buat tersebut. Nah, pengolahan data eksternal untuk mendukung rekomendasi, jadi uh, memegang peranan penting untuk efisiensikan proses penyaluran pinjaman. Jadi, eh, tadi eh, Google Map itu eh, sangat mendukung di pipeline ini. Jadi, eh, data alamat itu sangat membantu kita untuk efisiensi proses penyaluran pinjaman. Mungkin eh, itu dari saya, Mas Endian, Terima kasih banyak. Uh, saya kembalikan hostnya ke Mas Endian mungkin. Iya, eh, terima kasih banyak Mas Yugi uh, buat pemaparan materinya menarik banget temanya. Saya juga terima. udah ada beberapa pertanyaan nih um, yang udah semangat nih mau nanya. Tapi mungkin sebelum kita masuk ke Q&A Mas Yugi, uh, saya mau coba mau ngingetin lagi sekali lagi untuk visit Instagram kami buat para audience ke di ikra underscore id dan at kelas data underscore dan juga at idm bri terus mau ngingetin juga bahwa kita punya 300.000 voucher untuk free access ke sit in data fellowship senilai 300.000 bukan saya bagi bagi ke 300.000 ribu ya kira bantuan sosial pandemi lagi. Uh, nanti pemenangnya akan diumumin hari Jumat jam 8 di Instagram kelas Data Ikra. Um, jadi saya itu sampai akhir ya gitu. Nah buat yang masih mau nanya, uh, monggo saya masih saya tunggu langsung dicet aja ke host yang Ikra Indonesia. Tapi mungkin sebelum sambil nunggu yang nanya, uh, saya mau kasih satu tayangan uh, dari program Ikra nih yang mungkin bisa menarik. Monggo admin. Transportasi merupakan bagian dari Global Supply Chain yang memiliki peran sangat penting sebagai sirkulatory system di ekonomi global. Transportasi dipengaruhi oleh demand and supply, kualitas, harga, hingga environmental uncertainty. Terjebaknya kapal Evergreen di Suez Canal salah satunya. Kejadian ini memiliki dampak terhadap international trade baik import maupun export. Akibatnya, perdagangan dunia diperkirakan harus menanggung rugi 5,7 triliun per jam, dan ada 150 kapal yang juga ikut terjebak di belakang kapal Evergreen. Terusan Swiss merupakan salah satu rute perdagangan tersibuk di dunia, sekitar 12% dari total perdagangan global yang melewatinya. Terjebaknya kapal Evergreen ini semakin menekankan rantai pasok yang sudah tegang. Sebelumnya, pembatasan karena COVID-19 membuat masalah besar di sektor ini. Selain international trade, global supply chain juga erat kaitannya dengan geopolitik, health and healthcare, serta ketahanan pangan. Jika tidak dikelola dengan baik, resiko ini akan mengakibatkan gangguan pada supply chain serta kegagalan pengiriman yang berdampak bagi konsumen dan produsen. Dan, satu-satunya cara meminimalkan risiko dari ketidakpastian adalah dengan melakukan analisa prediktif menggunakan data. Mari, bergabung di eksklusif Community Solver Society, kita kerjakan proyek bersama mengenai Global Supply Chain and Transportation. Oke, okay. thank you semuanya. Uh... Mas Yugi ini udah mulai makin banyak nih pertanyaan-pertanyaannya. Hmm, tapi mungkin sebelumnya, eh atau langsung aja deh, ini pertanyaan pertama nih. Dari Mas Roberto Tambunan. Mas Yugi, apa tantangan yang paling menantang atau yang paling kompleks dalam proses pengolahan data yang ada menjadi data yang dapat digunakan untuk beri hmm, Baik, Mas. Terima kasih atas pertanyaannya. Coba saya jawab ya. Jadi tantangan terbesarnya dalam pengolahan data ini adalah proses cleansingnya. Jadi kita harus benar-benar berhati-hati dalam proses cleansing tersebut dan proses pelengkapan datanya. Jadi sebelum kita sajikan ke aplikasi Blispot itu Uh, data tersebut harus benar-benar clean, ya. Nggak boleh ada data yang masih kotor. Nah, tantangan terbesarnya itu waktu cleansing-nya sih. Jadi, banyak data yang uh, mungkin ya belum seragam itu. Nah, proses keseragaman data itu uh, mungkin cukup effort gitu, karena datanya juga cukup banyak gitu perlu ketelitian khusus dalam proses uh, cleansing data tersebut hmm. mungkin uh, itu jawabannya jadi yang paling yang paling kompleks justru bersih bersihnya ya mas ya <laughs> ya betul mas proses bersih bersihnya <laughs> uh, mungkin sangat kompleks ya ya ya kebayang banget Uh, semoga menjawab ya, Mas Roberto Tambunan. Uh, pertanyaan selanjutnya nih, Mas Yugi, dari Ezra Sitorus. Di proses matching hasil alamat yang sudah diolah dari API Google Maps, apakah menggunakan algoritma tertentu yang dikembangkan tim data scientist atau ada tools tersendiri, Mas Yugi? Jadi, uh, kita bangun tools tersendiri untuk uh, proses matching. Jadi, ada algoritma yang kita uh, pakai selain uh, proses matching pada umumnya, ya. Jadi, kita bersihkan. Lalu, mungkin kalau masih ada yang belum match, itu kita uh, pakai uh, engine khusus untuk uh, mendapatkan hasil yang benar-benar match, ya. Kadang-kadang ada data yang... Uh, banyak data yang belum match. Nah itu kita lihat lagi, analisis lagi data-data tersebut. Ini kenapa banyak yang belum match. Ya? Nah data-data hmm. tersebut kita pelajari lagi data-datanya. Nah baru kita setelah uh, ketahuan polanya, baru kita uh, lakukan proses uh, penambahan proses untuk proses matching tersebut. gitu. Hmm mungkin mungkin contoh kasusnya kayak kalau yang alamat rumahnya deskripsinya agak susah gitu kali mas ya? Iya e, betul kan di gang ini belakang masjid gitu kan mungkin bingung ya. Nah jadi e, proses matchingnya tuh kita patokannya terhadap kelurahan jadi hmm. e, tenaga pemasar itu punya kelurahan-kelurahan kelurahannya masing-masing hmm. jadi kita matchnya tuh berdasarkan kelurahan. Nah, kita ada bantuan dengan data eksternal Google Map tersebut sih untuk mendapatkan uh, kelurahan-kelurahannya itu. Hmm. Jadi memang ya itu bagian-bagian dari proses cleansing yang tadi kok paling kompleks itu juga, Mas Yugi ya? Iya betul, Mas. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Novriadi. Apakah BRI sudah menggunakan data eksternal seperti sosial media, seperti media sosial, Mas Yugi? Untuk uh, sosial media, sebenarnya uh, ada tim khusus ya mas untuk menganalisa hmm. itu. Tapi kebetulan bukan uh, di tim saya, jadi sebenarnya untuk analisa, uh, ada yang menggunakan juga mas dari sosial media gitu. Untuk salah satunya, untuk uh, uh, produk recommendation gitu mas, dari data scientist, gitu ada juga proses pengambilan dari. ...sosial media tersebut itu. Hmm. Berarti uh, sudah sudah dimanfaatkan ya data media sosial ya Mas Yugi ya? Ya, sudah Mas. Oke. Okay. Oke, okay. uh, pertanyaan selanjutnya Mas Yugi. Uh, dari... Uh, ...Ripka Aulia. Selamat malam, izin bertanya. Mengenai proses pengumpulan data nasabah di BRI itu terjadi kol kolaborasi antara data engineer dan data scientist dengan jobdesk yang sudah jelas. Bagaimana dapat terjadi kesepahaman apakah terdapat aplikasi yang mengintegrasi atau sistem yang terpadu, bagaimana caranya? Terima kasih. Mungkin maksudnya lebih ke ini ya, kolaborasi antara data scientist dan data engineer gitu kali mas Judy. Oh iya mas, jadi kalau di setiap project di kita itu, kalau ada yang memperlukan analitik, kita gabung semua, mas, di gabung meeting awal itu ada data engineer, data analis, data scientist. Jadi, eh, kita gabung diskusi awal dulu, gitu. Ini penyelesaiannya gimana, terus eh, datanya mau ngambil dari sumber mana? kita diskusi juga bersama bisnis juga dilibatkan. Jadi, eh, supaya sesuai dengan proses bisnisnya, kita meetingkan awal, lalu kita bagi-bagi job-nya gitu. Hmm. Dari, misalkan dari data engineer itu proses pengumpulan data dulu ya, proses pengumpulan data biasanya kita dari data engineer, lalu dilakukan analisa oleh data-analis, data-data apa aja sih ini yang mau dijadikan patokan untuk rekomendasi. Nah, dari situ, baru ada peran data scientist jadi setelah dianalisis datanya baru diserahkan ke data scientist tersebut mas. Hmm. jadi udah ada pembagiannya jelas ya mas ya, lebih kalau data engineer mungkin lebih uh, menyiapkan datanya supaya nanti data scientist bisa analisis uh, lebih mudah gitu ya mas Yugi ya. Ya betul mas jadi kita siapkan data-data uh, yang diperlukan oleh uh, si analis dan scientist ini sesuai dengan project yang sedang dikerjakan tersebut tergantung scope tergantung use case-nya gitu Mas Yugi ya? Ya betul Mas. Oke uh, terima kasih banyak Mas Yugi. Ini ada banyak banget yang pertanyaan Mas Yugi nih. Uh, Mas Yugi, nah ini terkait tadi cleansing data tadi Mas Yugi. Uh, pertanyaan dari Muhammad Iqbal Farhan Maulana. Mas Yugi, data seperti apa sih yang sudah bisa dikatakan sebagai data yang clean? Nah bagus nih pertanyaannya. Jadi, data apa yang uh, sudah dikatakan, Klint, jadi sebenarnya kita juga mengacu dari bisnis ya, Mas. Uh, hmm. Kapan sih data itu siap disebarkan ke uh, tenaga pemasar tadi ya? Jadi, hmm. dari uh, bisnisnya itu, pertama, uh, alamat itu harus valid ya, Mas. Hmm. Harus komplit. Itu pertama sih, acuannya banget itu alamat harus valid. Jadi, alamat itu harus ada provinsi, kota, kecamatan, kelurahan gitu. itu harus kode pos, itu harus ada itu Jadi sebenarnya acuan apa sih data itu disebut clean? Sebenarnya kita balik lagi ke bisnis sih. Hmm. Uh, acuannya tuh gimana dari bisnis nih? Oh dari bisnis itu mensyaratkan data itu harus valid dan komplit gitu. Nah uh, valid dan komplit tersebut Ya kita coba penuhi dengan salah satunya ya tadi sih dari uh, data-data pendukung mungkin ya untuk melengkapinya ada mungkin yang saya bisa sebutkan uh, data set kode pos mungkin itu bisa dimanfaatkan ada hmm. juga uh, mungkin data dari NIK itu juga bisa jadi uh, patokan juga sih untuk verifikasi gitu. Hmm. Oke, jadi uh, sebenarnya kalau tadi saya tangkap, data dianggap clean itu balik lagi tergantung kebutuhan bisnisnya Mas Yugi ya. Jadi misalkan contohnya ya, kayak data alamat mungkin tidak perlu sampai detail clean sampai laplongnya di mana, tapi cukup kelurahan gitu ya misalnya Mas Yugi ya. Iya, betul Mas. Ya, ya, ya. Jadi tergantung kebutuhan bisnisnya ya. Nah, karena memang sangat gampang terjebak kalau menurut saya Mas Yugi ya sebagai seorang data engineer, untuk membersihkan data sampai bersih banget. Padahal ternyata hasil analisnya tidak perlu sedetail itu, gitu. Misalkan Mas Yugi. Iya ya, betul Mas. Jadi uh, <tuh>. kita udah uh, melakukan effort besar, tetapi dari bisnisnya tuh uh, tidak membutuhkan sampai sedetail itu. Ya, ya oh. betul. Harus pintar, harus berarti harus sering komunikasi juga sama bisnis user ya, Mas Yugi ya. Iya betul Mas. Iya ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Andi Muhammad Rianto. Ketika mengintegrasikan data eksternal dengan data yang ada di internal bank, bagaimana trik atau effort tim untuk menghindari perbedaan definisi ataupun perbedaan metadata yang dapat mengakibatkan ambigu di data source? Oke, Mas. Ini perbedaan uh, metadata, ya? Jadi, mm. uh, jadi, uh, kita coba sesuaikan sih, Mas. Jadi, eh, keluaran dari eksternal data itu pasti eh, keluarannya bentuknya API. Nah, dari keluaran API itu terkadang memang belum sesuai dengan format eh, data yang ada di source data. Nah Untuk menyesuaikannya, eh, kita coba clean lagi, Mas. Misalkan keluaran dari API Google Map itu biasanya bentuknya dalam bentuk bahasa Inggris ya. Nah hmm. kita misalkan South kayak gitu kan West. Nah kita coba terjemahkan dulu. Kita gunain metode replace aja mas untuk menyelaraskan itu. Itu salah satu contoh tekniknya ya untuk uh, menyelaraskan data tersebut. Memang sih data eksternal itu pasti uh, tidak sesuai dengan format data yang sudah ada di kita. So. Hmm. Oke, okay. baik mas, uh, terima kasih mas Yogi. Ini uh, saya langsung baca lagi pertanyaan selanjutnya. Soalnya banyak nih uh, namanya. Ini dari Karisma, dari Karisma uh, nanya terkait data cleansing juga nih mas Yogi nih. Misal ada data-data dengan ada missing value gitu, misalkan sebelas persen gitu. Katanya. Terus maka supaya clean data tersebut diapain ya? Apakah missing value-nya dihapus atau dilakukan? Uh, imputation atau manipulation mungkin gimana Mas Yudi handling missing value kali ya oh iya mas, kalau misalkan uh, datanya tuh benar-benar jauh ya uh, hmm. kita lakukan penghapusan sih mas jadi hmm. kalau benar-benar jauh nih, susah untuk di-cleansing ya kita terpaksa uh, hapus, soalnya untuk menghindari uh, data itu uh, malah jadi berubah makna gitu hmm. jadi misalkan Contoh ya tadi, eh, Gang 10, hatinya, eh, alamatnya itu Gang 10 tanpa ada Alama, eh, kecamatan, kota, kelurahan. gitu ah, kelurahan. Nah, data-data tersebut terpaksa kita eliminasi, soalnya itu bakal malah jadi merubah si makna data tersebut. Harusnya sih mungkin si Gang 10 itu ada di Jakarta, ah. ini malah, kita rubah jadi misalkan ada di Jawa Timur gitu nah Oke. untuk menghindari itu biasanya kita melakukan penghapusan data tersebut di ya, eliminasi data tersebut sih ya, ya. jadi mempertimbangkan risiko dari uh, kesalahan datanya juga Mas Yugi ya Iya um, betul situ, Mas mungkin di situ memang peran tim mengetahui jenis atau data saintis tuh harus harus sedikit balik lagi tadi harus ngerti konteks bisnisnya juga mas Yugi ya? Ya betul mas. Jadi uh, harus sedikit tahu proses bisnisnya tuh gimana sih ini si sistemnya itu yeah. mau berjalan gimana itu itu uh, salah satu uh, apa ya, kendala kita juga. Kita harus memahami bisnis proses kita kan orang IT ya mas. Itu hmm. kita harus belajar juga sih proses bisnis dari uh, Misalkan pinjaman dari orang kredit itu gimana gitu, dari yeah. agen pemasar itu gimana, kita harus sedikit tahu gitu tentang proses itu. Iya, yeah. setuju saya mas. Harus ketemu di tengah ya antara bisnis user sama tim orang teknis gitu mas Iya yeah, mas, betul mas. Terkadang uh, orang bisnis itu enggak uh, tahu IT, nah orang IT enggak tahu bisnis. Nah kita tuh betul. harus ada di tengah-tengah gitu, betul. harus sedikit tahu uh, proses bisnis yang ada. Betul. Oke, okay, Mas Yugi. E, pertanyaan selanjutnya dari Agus Riyadi. Mas mau nanya, secara umum analisis statistik apa yang digunakan data saintis untuk proses modeling data nasabah potensial? E, kebetulan peran saya itu data engineer ya, Mas. Aku hmm. perang tahu sih e, data saintisnya itu kayak gimana. tapi mungkin secara gambaran umum besarnya, jadi e, dari kita kan menyediakan data set, datasetnya itu berupa uh, dataset history. Misalkan cek gini contohnya mas, hmm. uh, kita ambil salah satu data uh, dataset gitu ya mas. Uh, hmm. kita ambil data yang uh, pinjamannya tuh lancar. Nah dari pinjamannya lancar itu kita track back ke belakang lagi, ambil historinya. Gimana sih perilaku transaksinya dia? Nah, itu yang jadi acuan kita untuk mendapatkan nasabah-nasabah uh, uh, yang pinjamannya lancar. Jadi, kita uh, menganalisa pinjaman-pinjaman uh, yang lancar itu kayak gimana gitu. Polanya gitu. itu, itu kira-kira mungkin begitu ya, Mas. Uh, saya kurang begitu paham sih. Kalau eh, uh, data scientist, okay. Saya bukan peran saya sebagai data scientist. Nanti kita undang data scientistnya juga ya. Ya betul mas, kalau perlu diundang data saintisnya juga Oke, nah ini mungkin pertanyaannya menyambungin tadi nih dari Niputu Novianti Lebih sulit mana mas antara data engineer sama data scientist? Oke. Lebih sulit mana? Sebenarnya relatif sih Masing-masing e, nah. punya jobnya masing-masing ya Antara si data scientist sama data engineer Mungkin kalau data scientist uh, anggapannya mungkin ya dari data scientist tuh uh, ah enak orang engineer hanya menyiapin data set doang gitu kan istilahnya ya uh. kalau data engineer bilang wah enak nih data scientist nggak perlu nyiapin data tapi uh, terima data setnya aja udah jadi nah, gitu sih mas kira-kira. Untuk kesulitannya mungkin eh, relatifnya mas antara dataset apa data scientist sama data engineer gitu. Hmm. Intinya rumput tetangga selalu lebih hijau Mas Yuki ya. Ya betul mas. <laughs> Oke okay. uh, pertanyaan selanjutnya Mas Yuki dari Diki Dianta Sitepu izin bertanya uh, tadi kan diceritakan jika datanya butuh bantuan dari Google API apabila ada data yang belum lengkap. Apakah dilakukan validasi terlebih dahulu, Mas, untuk menguji akurasinya atau langsung diberikan ke data beri nah, Biasanya presentasi ketepatannya itu seberapa besar? Terima kasih. Oh, iya, Mas. Uh, Sebenarnya presentasi kebesarannya itu tergantung data uh, awal kita sih. Sumber datanya hmm. tuh kita benar-benar kotor atau sebenarnya tuh udah agak-agak bersih gitu. Hmm. Jadi tergantung bahan bakunya dulu nih. Kalau misalkan bahan bakunya kotor, pasti hasilnya juga nggak 100% bersih gitu. Meskipun hmm. udah ada terus mendukung ya dari data eksternal tersebut, dari di Google M Map API. Nah, lalu eh, pertanyaannya, bagaimana tadi eh, proses validasinya ya, Mas? Jadi proses validasinya itu di, kita menggunakan validasi juga mas jadi uh, mungkin salah satu uh, cek kita yang mungkin simpel ya mas kita menggunakan uh, tadi mas uh, data set kode pos misalkan hmm. kita kode posnya itu uh, kelurahan kecamatannya itu sama dengan kode pos ya itu dianggap valid salah satu kriterianya. gitu ya kalau nah. nggak salah kode pos itu memang satu kelurahan ya mas ya kalau misalnya ya jadi uh, satu uh, satu kode pos itu satu kelurahan mas ya ya jadi memang iya karena tadi juga pas banget memang secara memang sudah didesain ya tadi dari mas Yugi tadi ngelbilangkan untuk agentnya kan memang uh, ruang lingkupnya kan perkelurahan ya mas Yugi ya ya betul mas perkelurahan ya. betul Ya oke okay. Mas Yugi ini ada mungkin satu lagi kali ya pertanyaan terakhir nih pertanyaan yang paling berat nih Mas Yugi siap-siap Mas Yugi ya siap Mas dari Mas Troy Joshua Mas jadi data engineer di BRI suka lembur nggak Mas? Tuh ini pertanyaan yang sangat sulit Mas <laughs> sulit kan jawabnya mau gimana kan? Ya aduh gimana ya jawabnya ya, Mas kalau data engineer di BRI lembur atau enggak? menurut saya sih kita masih melakukan jam normal ya mas antara jam kerja normal tapi mungkin ya jika ada kebutuhan khusus dari bisnis permintaan khusus dari bisnis untuk melakukan pengumpulan data atau penyajian data secara mendadak mungkin kita penuhin juga mas ya, jika ya. ada kes-kes tertentu aja sih mas gak setiap hari itu ini mas Yugi jawabnya sangat sangat politis, <laughs> jadi silahkan dinilai sendiri ya, Mas Troy ya, seberapa sering lembur Mas Yuki, bisa kelihatan mungkin dari kantong matanya juga, <laughs> oke, okay. terima kasih banyak Mas Yuki, terima kasih banyak semuanya, uh, mungkin aku sebelum tutup mau rekap sedikit ya, tadi banyak banget uh, diskusinya yang menarik, Mas Yuki tadi di awal uh, cerita tentang dampak negatifnya uh, pandeminya di industri, apalagi di industri perbankan, gitu uh, BRI tidak terlepaslah dari dampaknya pandemi tersebut. Tapi rolesnya BRI sebagai agent of development, menurut saya juga justru menjadi kunci untuk recoverynya ekonomi Indonesia ya, Mas Yugi ya. Karena memang BRI kan mencernanya yeah, really. semua lapisan masyarakat gitu. Jadi, eh, Mas Yugi tadi cerita soal data pipeline di BRI gitu. Jadi ada processing ingestion, ada proses processing, ada ada processing, ada modeling sampai nanti jadi Uh, data leads ataupun analisis yang udah uh, bisa langsung dilakukan secara operasional dengan teman-teman di -teman spot di lapangan gitu ya. Mas Judi tadi cerita tentang bagaimana memanfaatkan data internal yang mungkin sifatnya 360 ya mas ya jadi ngelihat dari transaksinya dia dari pinjamannya dia, dari demografinya dari yang lain-lain uh, ditambah data-data uh, eksternal seperti contohnya data Google API tadi untuk melengkapi keseluruhan data tentang profil nasabah yang itu nanti diolah sama tim Mas Yugi sebagai data engineer. Dibersihin ya, tadi kita ngomongin bahwa tim ya, proses bersih-bersih itu paling kompleks dan paling lama dan paling makan waktu hingga hasilnya bisa dianalisis sama di tim data scientist dan langsung bisa langsung dikonsumsi uh, sama yang di uh, tim risquat, yang di lapangan gitu. Mungkin dalam approach ke nasabah baru ataupun nasabah lama gitu ya Mas Yugi. Ya betul mas. Kurang lebih gitu. Jadi pembicaraan kita malam ini teman-teman semua, uh, mungkin saya mau mengucapkan sekali lagi Mas Yugi, terima kasih banyak uh, buat waktunya. Uh, Sharingnya seru banget. Sharingnya uh, seru banget. Tadi juga pertanyaannya banyak banget yang tertarik. Uh, pertanyaan yang paling berat juga tadi udah dijawab ya Mas Yugi ya. Kemudian didengar semua orang Ya Mas. Oke, okay, kalau gitu saya tutup ya. Kita sudah sampai di penghuni acara. Uh, terima kasih banyak banget buat semua peserta yang udah hadir malam ini, udah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan uh, dan juga mudah-mudahan bisa dapat banyak manfaat ya, uh, dapat banyak belajar juga dari Mas Yugi. Uh, daripada kan kita bosan juga ya di rumah, berkelah kemana-mana ya. Oke, okay, uh, thank you semuanya. Uh, stay safe, stay healthy, uh, stay socially, socially distancing, but digitally connecting. Saya Indian Rahmanda, mewakili Mas Yugi dan segenap tim Ikra yang bertugas undur diri. Selamat malam, sampai jumpa di topson selanjutnya.